This is the future. Yamaha All New NMAX Edition 2023 terbaru tampil mewah dengan harga lebih murah. Revolution. This is the future. Revolution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 Yamaha salah satu produsen sepeda motor Indonesia terus mengupdate produk sepeda motor yang dijualnya secara berkala, bahkan, inovasi Yamaha selalu mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan setianya. Produk terbaru Yamaha adalah Yamaha All New Nmax Edition 2023 yang pastinya menjadi idola para penggemar motor Yamaha. Is the future. Yamaha All New NMAX 2023 versi terbaru menawarkan performa mesin yang sama dengan NMAX sebelumnya, sehingga Anda dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman dan puas. Yamaha All New NMAX versi terbaru desain 2023 sangat stylish. Motor ini siap memberikan kemewahan dan kenyamanan berkendara. Motor ini dibekali mesin Blue Core 150 cm kubik responsif dan hemat bahan bakar. Selain itu, Motor ini juga memiliki teknologi VVA, variable valve attuation, yang membuatnya semakin irit bahan bakar. Predator Yamaha Nmax ini tidak sama dengan desain standarnya, konsep modifikasinya tampil dengan tampilan yang berbeda, salah satunya beberapa warna yang dominan dan eye-catching. Yamaha All-New Nmax versi 2023 merupakan jenis skutik populer yang menawarkan beberapa model dengan harga yang berbeda mulai dari Rp 35 35.350.000 hingga Rp 39.250.000. Yamaha All New Nmax 2023 versi standar dibanderol Rp35.350.000 di pasar Indonesia. Sementara All New Nmax Connected ABS Rp39.250.000 OTR Jakarta. Revolution. Harga part Yamaha All New Nmax versi 2023 sangat terjangkau bagi yang ingin memiliki motor ini. Model predator All New Nmax versi 2023 ini bisa dibeli dengan cicilan bulanan terjangkau Rp1.533.000 sehingga Anda tidak perlu terlalu khawatir dengan biaya pembelian sepeda motor ini. Demikian sekilas info tentang Yamaha All New Nmax Edition 2023 terbaru tampil mewah dengan harga lebih murah semoga bermanfaat salam Car 2 channel This is the